Don't forget check out. Tu, tu subscribe. Got like. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye. Until you. Hi guys. Assalamualaikum. Okay, seperti yang korang dapat lihat depan aku ni, aku ada ramen. Ramen berkuah. Ramen terbaru iaitu <coughs> habanero lime. Aku betul in... aku memang mesti ingatkan dia tengok nama. Tu, benda ni memang berkuah. Tapi aku ada tengok kat itu yang seller tu dibuat tak berkuah. So aku expect pun tak berkuah. Aku pun tak ada dah tengok sampai lah aku dah masak. Aku nak aku nak makan dengan siwit dengan inoki, goreng, tepung kan. Tapi itulah ni dah berkuah pula. Aku kalau tahu berkuah tadi tak adalah aku nak makan. Aku makan yang rose tu je. Ha ini dia. Sam yang terbaru. Tapi sebab nak mengejarkan benda-benda terbaru tak pula kita. Redah tu je. Ini dia Haban Air Online. Ni pun baru jugak, terus rogan okay. Tapi Ni pun aku boleh cuba, kalau nak masak dua-dua mm. boleh tutup tu, habis Ni pun boleh tu, tutup habis, tapi dah satu berkuas satu tak berkuas macam masak kan Apalah ni kalau rajin tapi buat dua lain Tapi tu lah aku punya set dish tu untuk yang tak berkuah. tapi ni ada berkuah pula Haa macam mana kan Banyak betul sama yang sekarang ni. tapi Apa je beza sikit-sikit je Aku nak makan dengan seaweed Bau dia macam sedap, bau lah. Aku expect dia pedas dan masam dia. Nampak tak lawa kan sebab tak meriah, tak penuh. Itulah nak bubur dengan talak. <tulis> <tulis> <tulis> Tapi enoki eh, aku dah tak crispy dah guys. Beri aku buat tau. Udah confident. Kalau macam ni, berkuah baik. Bubuh je sambil enoki tak ada goreng. Dalam pembuang masa, marilah kita baca doa. Sampai Okay, aku nak rasa kuah dulu Tapi tu lah. Aku guna talam ni susah nak ambil kuah So aku dah Dia eat, eat Yes I want to eat I I ada assistant kecil kat depan ni eh. Sebo Nampak Bismillahirrahmanirrahim Dah oh. Dah. Walaupun aku tak ada Dah tak reti sangat nak pakai ni Kita cuba Susah hmm. Susah Yes, yeah, susah this Nampak first bite untuk Susi yang ni. Wow. Susi. Ya. Jangan langgar. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Saya Saya ada ni. Noki letak semua. Nak bagi lawa tapi tak lawa pun. Bisa tak jenoki tu. Hmm macam rispli Terima kasih Eh, saya ada apa? Nenak Macam nak pinggat dah lah juga Macam boleh tahan kita nak makan tu, macam kat tiktok kan, letak Samyang letak Apa nama ni? Dah tak, tak kukuh samyang, letak Noki dan juga guna siwit Balut saya makan, dah guna tangan Macam ni lah keadaan ni Huru-hara video aku ni ya, <laughs> Hei, tak tu lah pahit getir lah Banyak betul halangan nak buat video kali ni Pergi anggar stand ni Pedas, pedas dia tapi macam ok lah Aku tak minum lagi mm. Selalu aku dah kepedasan dah Abaikan je lah background sound tu okay? Aku nak buat balik ha, ni, Macam ni, dan bayarkan Kau orang kata, this is the right way to eat Your ramen Buna siwit, ramen dan juga Inoki guys Macam ni Mami. Okey, balut jadi lah balut cum tujuh dan makan Bismillah. Nenek. Nenek. Nenek. Nenek. Nenek. Nenek. Nenek. Nenek. Nenek. Nenek. Nenek. Nenek. Nenek. Nenek. betul. Nenek. Nenek. Nenek. Nenek. Pada aku, okey lah, sedap lah Rasa ramyang tu, ada masam-masam sikit Ya Allah Dia nak duduk dekat aku, tapi tak nak diam Kena ya. muat mulut ni <coughs> Orang lain pakai talam, penuh talam tu aku Buat syarat tu je Tak lepas ni gang Dalam ni pun Banyak Ina, no, buat gabu Pedeh, ha? Mm -hmm. Kalau nak makan macam tadi tu Kena pakai tangan, kalau tak mm, Comot Sambung Sambung makan Ya ya. Ya. aku. tuh Pedas pula dalam. Baru macam, wow, aku tahan ni nak buat dua Wah, biaya Eh, eh, jatuh Eh, eh, ay, jatuh Ayah. Uh, uh Aku minum jadi dia ada pedas pulak. Aku ada ke pedasan. Meanwhile. Sini, lalu sini. apa Inilah budaknya. Suara-suara yang ada di belakang tabir tu inilah dia. Ya? Orang suruh duduk di bilik tak nak. Nak buat video sekali lah katakan. Bila dalam ni dia diam. Belum duduk belakang. Nena, Nena, Nena. Cakap hi. Cakap hi guys. Hi guys. Don't forget. Okay. Two? Two. Ha 7. Tu. Tu. Subscribe. Tak far. Ha, aku mm. nak makan pedas. <laughs> jelah kita habiskan jelah. Eh, <coughs> <mengasam> ni atas ni. Tahu mengapa? Eh, pedas Kau yang kokak mengasam yang ni. Mari kita. mari kita habiskan. Oh. Pak seberehat sebentar bersama okay. kan? Sebab terlalu pedas, nak sok minum <coughs> eh. tak Ada minum tadi. Tak <coughs> dah <coughs> Terima <laughs> hey. Makan. Tekan kan? Dahlah tu aku dah tak larat nak makan. Jangan ada suara. Ah. Ah. Okay. So basically betul lah seperti orang kata. Rasa pedas dan masam saja. Dia tak kena special Pada aku dia lambatlah sikit Nak sampai pedas tu kat aku sebab aku makan Tak makan sambil makan kuah kan Lagipun sebab benda tu berkuah <tuk> Mungkin dia dah kurangkan kepedasan <tuk> tu <tuk> sebab Pada mie tu lah kan Bila Bila ber <tuk> <tuk> Bila berkuah Sebab aku tak makan sangat kuah dia kan ha? So dia rasa kurang pedas kat mie tu sahajalah yeah. ya, ya Janganlah kacau tu Ya Allah Sapa kepenuh untuk dikacau nah. Sebab kalau, kalau makan sekali kuah tu mungkin lagi cepat lah sepedas tu Tapi sedap dia bila kau makan siwit ah jadi sedap Dia sedap dengan makan indoki Kalau makan cantuk kosong macam bosan lah Tapi okey lah Terima kasih kepada yang sudah yang menonton video aku Dan maaf video kali ini huru hara sedikit lah ya, sebab banyak gangguan Selain dapat kucing Kita ada manusia juga mengacau Buat background sound apa Jadi macam terganggu sudah Saya punya fokus lah macam tu lah Adakah aku patut buat video seterusnya Untuk makan Some yang rosé rose, eh? Comment di bawah Tapi tak tahulah Penat lah Nak makan santan-santan Macam orang lain Makan sedap bunyi ASMR Tapi aku tak boleh Ya Allah ya Tuhan ku Nara kau sini sini. Nengok. Dengan rambut tak ikat Don't forget cakap. To subscribe